Waspadai harga emas sedang rebound. Bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.